siapapun yang menentang sistem ini akan mendapat julukan-julukan sebagaimana nabi dan para sahabat dapat julukan-julukan julukan orang gila lah julukan tidak waras lah julukan tukang sihir lah julukan pemecal belah bangsa lah Ya, cuma sebutannya sekarang agak sedikit modern radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis ya tapi intinya sama pak siapapun yang menentang sistem ini akan dikasih neraka sama mereka neraka label-label, stempel-stempel sampai ke neraka kematian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faqala ta'ala fi kitabihi al-kareem ba'da rajim ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi tamutunna Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Kajian akhir zaman Memasuki tema baru Seperti yang terlihat di layar Fitnah Sistem kafir syirik Sistem dajjal Sebelumnya Kita telah melihat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 Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan nasara kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan tolong diingat, Pak izin Allah berbeda dengan ridho Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi, tidak serta-merta Allah ridhoi. Contohnya, pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun, tidak akan ada yang dirilai Allah Ta'ala. contoh lain perbuatan sihir seorang tukang sihir tidak akan mengenai korbannya sehingga dia menjadi sakit atau bahkan mati sebagai efek sihir itu jika tidak ada izin Allah Ta'ala tetapi tidak ada sihir yang Allah ridai tidak ada karena syarat Seorang penyihir itu harus kufur, harus mengingkari Allah Ta'ala. Makin hebat dia kufurnya, makin dahsyat sihirnya. Nah jadi saudara rahimakumullah babak yang kita jalani sekarang ini, sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu diantaranya lewat hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan ka lil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini, babak di mana sedemikian banyaknya fitnah, Nabi pun sampai mengumpamakan, inilah era seperti... Potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam lima periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan mulkan jabriyah, periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama. Kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tidak ada 100 tahun yang lalu, Pak. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah, 99 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Masehi, 95 tahun yang lalu. Tapi yang pasti, kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak ada yang mengalami babak ketiga kan? Siapa di sini yang usianya lebih dari 99? Tidak ada kan? Artinya apa? Artinya kita semua ini produk generasi babak keempat Pak. Sebuah generasi yang wajar kalau kemudian sejak kecil remaja mulai sadar akan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berkembang. Dia merasakan nggak pernah puas dengan pemimpin yang hadir. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter Mulkan Jebriyah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya dan jenis yang seperti ini ada dua macam ada yang memaksakan kehendak pribadinya berarti dia menjadi diktator tunggal tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya. Nah, jadi saudara kurhamakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada masa awal hijrah. Baru 1.342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi dan kita gambarkan dalam gambar skema, babak pertama adalah babak kenabian. Itulah babak di mana yang memimpin adalah manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita memimpin para sahabat, umat Islam generasi awal. Beliau mengalami dua fase, fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah, Nabi dan para sahabat berada pada kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Kondisinya berada di bawah garis merah ini, Pak. Garis merah ini saya ingatkan lagi bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis batas kejayaan dan kekalahan. Kapan kita berada di bawah garis merah, kita sedang kalah. Kapan kita berada di atas garis merah, kita berada pada posisi sedang berjaya. Nah Nabi dan para sahabat waktu di Mekah kondisinya sedang lemah, sedang posisinya kalah. Yang karenanya apa yang mereka alami mirip dengan yang kita alami sekarang Pak. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, Ya, persekusi persis kayak kita sekarang bedanya skalanya dulu skalanya skala Mekah paling jauh skala jazirah arab kalau sekarang skalanya skala skala dunia karena kita sudah memasuki era globalisasi nah jadi saudara-saudaraku kemudian setelah runtuhnya sistem iman tauhid yang Nabi dirikan di Madinah ya. jadi maaf tadi ada yang lompat ya setelah Nabi hijrah ke Madinah Allah izinkan Nabi posisinya menguat bersama para sahabat sehingga Nabi bisa memperlihatkan bagaimana sistem berlandaskan iman dan tauhid itu berdiri dan ternyata semenjak Nabi mendirikannya masuk babak kedua dia tetap tegak masuk babak ketiga dia tetap tegak walaupun kualitasnya makin lama makin menurun tetapi yang jelas pada masa itu, sistem iman dan tauhid masih berdiri. Sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah, di mana Allah memberlakukan sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. Ya ini sunnatullah pak. Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatul tadawul, dari kondisi lemah di Mekah, kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatul tadaul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk ini sunnatullah namanya sunnatul tadaul, sunnah pergiliran Allah berfirman وَتِلْكَ al demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kejayaan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran ya jadi kita harus sadar Pak kita di babak keempat ini sedang dalam posisi kalah ya ini harus kita terima realita ini Pak menerima realita bukan berarti harus membiarkan berkembangnya defeated mentality mentalitas babak belur bukan ya sebab kalau sudah mentalitas babak belur lain lagi ceritanya nih, Pak nanti yang muncul adalah mereka-mereka yang sedemikian sedihnya dengan kekalahan akhirnya ingin buru-buru meraih kemenangan kalau perlu sebelum meninggal dia mengecap kemenangan dan akhirnya dia menggunakan kaedah pecundang if you can't beat them you join them kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka kamu gabung dengan dengan mereka ya dan kita mulai melihat ada muslim-muslim model begitu Pak hari ini ya Nah jadi saudaraku rahimakumullah semenjak saat itu 1342 Hijriah peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis belum ada 100 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi sejak itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya dan yang lebih dahsyatnya lagi Sudahlah kemudian Allah izinkan kepemimpinan ini beralih ke mereka Allah bukakan pula pintu dunia ini selebar-lebarnya bagi mereka dengan munculnya revolusi industri dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi canggih ya, sehingga bisa dibayangkan kenapa kekufuran sekarang begitu merajalela karena yang memimpin dunia orang kafir sambil mereka mendayagunakan secara optimal berbagai pintu-pintu dunia yang Allah bukakan untuk mereka nah karenanya Syekh Mubayat dalam kitab ensiklopedia akhir zaman mengatakan salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah bencana-bencana besar datang di era huru-hara akhir zaman nanti adalah terjadinya shutdown of modern technology teknologi modern ini berakhir ya dan kita harus siapkan mental kita untuk memandang peristiwa itu bukan sebagai sebuah musibah tapi justru sebagai sebuah makarullah cara Allah ya membuat pihak yang berkuasa sekarang ini Al-Kufar Barat ini menjadi tidak berdaya Ya kita juga menjadi tidak berdaya Tetapi masalahnya kita Kalau hidup selama ini tidak menggantungkan diri pada teknologi canggih Kita akan tetap berdaya Pak Karena bagi kita teknologi canggih tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang mutlak Tetapi dia sifatnya sesuatu yang Tajribiah eksperimental saja ada Alhamdulillah enggak ada juga Alhamdulillah buat kita ya tapi kalau buat orang kafir pak teknologi canggih macet pak panik mereka nggak usah jauh-jauh macet semua teknologi pak listrik saja mati di New York di London sudah bursa efek langsung pusing tujuh keliling ya nah sedangkan kita kan Alhamdulillah sudah sering dilatih sama PLN ya, mati lampu kita nggak panik ya kita tahu harus berbuat apa nah jadi Saudaraku rahimahumullah Selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu namanya sistem iman tauhid tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu pak kenapa mereka beriman tidak, bertauhid tidak berarti yang mereka tawarkan apa? pasti sistem kafir dan syirik itu pasti, otomatis tidak. nah jadi saudaraku rahimakumullah mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan novus ordo seclorum alias New World Order, dari mana kita dapatkan istilah ini, dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar satu dolar Amerika Serikat, terdapat The Great Seal, materai yang mulia, atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya penuh makna lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atasnya lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ini diletakkan segitiga yang seolah-olah mengambang tidak nempel dengan piramidnya tetapi ukuran segitiga itu kalau ditempelkan di atas piramida itu dia klop untuk menjadi pucuk piramida itu dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya pak dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis yang seolah-olah mengilustrasikan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, the source of guidance, ya. Nah, jadi mereka menyebut mega proyek mereka ini dengan sebutan dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Novus maknanya new, baru ordo maknanya order tatanan seklorum maknanya sekuler maknanya world dunia jadi mereka ingin mewujudkan tatanan tatanan dunia baru yang mana mereka akan menempatkan semua manusia yang mereka pimpin ke dalam satu kotak piramida tunggal yang nanti pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa dajjal ya karenanya mereka kemudian tulis di atasnya lagi Anuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Maknanya apa? He has favored our undertakings. Dia si mata sebelah itu telah merestui berbagai upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah sistem dunia yang mana semua aspek kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan, pendidikan, kedokteran, farmasi, semuanya berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal yang karenanya para pendukung sistem ini memandang cuman tinggal satulah pihak yang pantas menjadi penghalang mereka siapa itu? atau apa itu? Dinullah al-Islam agama Allah al-Islam kenapa demikian? karena semua yang lain sudah mereka buat terkapar Agama Yahudi sudah mereka buat terkapar, agama Nasrani sudah mereka buat terkapar, agama-agama lain sudah jelaslah itu sangat bermasalah. Tapi agama Allah Al islam ini, dia masih terjaga, dan memang dia akan terjaga terus. Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma kafaru min dinikum, falatakshauhum waqshowni pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian karenanya jangan takut pada mereka kata Allah, takutlah kepadaku karenanya kalau anda merasakan hari ini kenapa di mana mana yang mengalami persekusi, penganiayaan, kriminalisasi itu umat islam karena inilah satu-satunya pihak yang merepresentasikan dinulal islam penghalang mereka dalam mewujudkan nos ini, novus ordo seclorum ini Nah Jadi saudara ku rahimahumullah Sejatinya tatanan dunia baru ini Dipersiapkan untuk menggelar karpet merah Menyambut hadirnya juru selamat mereka Yaitu ad-dajjal Jadi Yahudi sebagai ujung tombak Penegakan nos ini apa? Mereka menanti-nanti datangnya The Messiah, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat Yang adalah dajjal Kenapa mereka menjadikan Dajjal sebagai sang juru selamat? Karena mereka sudah dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim. Yahudi itu kelompok yang dimurkai Allah. Siapapun yang dimurkai Allah, niscaya hatinya akan menjadi terbalik-balik. Sehingga dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai sebagai hak. Yang pendusta dia pandang sebagai juru selamat, yang juru selamat nanti mereka tuduh sebagai pendusta, yaitu Isa alaihi Isa Salam akan turun di akhir zaman dari langit, tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya. Isali Salam AS turun di akhir zaman, menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengajak semua orang kafir, termasuk ahli kitab, bertaubat, memeluk agama Nabi akhir zaman ini. Yang karenanya kita menjuluki Isali Salam, Al-Masih, Juru Selamat. Sementara mereka menjuluki Dajjal Al-Masih Juru Selamat Dan inilah uniknya bahasa Arab Al-Masih punya banyak makna Di antara maknya, maknanya Juru Selamat Di antara maknanya penghapus Penghapus apa? Penghapus iman Di antara maknanya pengusap Pengusap apa? Pengusap orang yang sakit jadi sembuh Itulah Isa AS ya. Sedangkan Dajjal penghapus iman Termasuk salah satu makna dari Al-Masih adalah Sang pembohong, pendusta, penipu Nah jadi saudaraku rahimakumullah umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal Yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani bani Adam Ya, Jadi saudaraku rahimakumullah Dajjalnya belum muncul Tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini Yang perilakunya kayak Dajjal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 ekstremis ya, tapi intinya sama, Pak. siapapun yang menentang sistem ini akan dikasih neraka sama mereka, neraka label-label, stempel-stempel sampai ke neraka kematian nah jadi saudaraku rahimakumullah semenjak runtuhnya sistem iman tauhid dan berdirinya sistem kafir syirik maka mereka yahudi nasrani memastikan bahwa sistem ini adalah sistem dajjal sehingga simbol dari rumah besar yang mereka bangun yaitu PBB UN ya. Ini adalah simbol di depan layarnya saja. Adapun simbol sebenarnya adalah simbol piramida tadi, Pak. NOS itulah cita-cita mereka mewujudkan sebuah tatanan dunia yang seluruh manusia nantinya tunduk kepada si mata sebelah itu. Nah, jadi Saudara Saudaraku rahimakumullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid? Peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Peristiwa apa? Apa yang terjadi tahun itu? Hmm? Runtuhnya yeah, The Turkish Ottoman Empire, yeah, Kesultanan Utsmani Turki Dan ketahuilah Kesultanan Usmani Turki merupakan kekhalifahan yang terakhir Yang masih berdiri Ya, sebelum akhirnya dia, dia runtuh ya. Jadi bayangkan pak Kekhalifahan itu berlangsung ribuan tahun pak Terus kemudian sekarang ada orang yang mengaku muslim menolak realitas khilafah Aneh sekali pak Ini orang-orang nggak -orang ngerti sejarah Tapi urusan kita bukan saja dengan sejarah Kenapa dia bisa sampai sekian lama berlangsung Karena ini perintah Allah Taala untuk didirikan Paham ya Ya inilah sistem iman tauhid. SK nya nomor 230 Allah berfirman kepada para malaikat inni jailun fil ardi khalifah aku punya rencana meletakkan di muka bumi khalifah khalifah itu artinya wakil wakil siapa? khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini kita manusia ini Adam AS dan keturunannya sebenarnya punya amanah di muka bumi ini berperan sebagai khalifatullah fil ard. wakil Allah di muka di muka bumi sepanjang sejarah umat manusia Cuma ada dua jenis khalifah pak. Khalifah yang amanah Dan khalifah yang khianat ya. Khalifah yang amanah adalah khalifah yang ketika dia menjadi pemimpin di muka bumi ini Dia tidak mau tunduk kecuali kepada aturan dan hukum Allah Ta'ala Sementara khalifah yang khianat adalah mereka-mereka mereka Yang cari 1001 alasan untuk menolak aturan dan hukum Allah Dan memperlakukan aturan dan hukum bikinan atau dirinya, atau kolektif bersama dengan teman-temannya, yang pasti bukan aturan dan hukum, Allah Ta'ala sederhananya begitu nah, karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekalipun umat Islam sudah sukses mendirikan tatanan itu, tapi dia bisa mengalami keruntuhan dengan cara seperti apa? dengan cara yang Nabi terangkan dalam hadis berikut ini Nabi bersabda, لَتُنْخَضَنَّ عُوْرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً Fakullamantaqadat urwatun tashabbatsan nasu taliha. Ikatan Islam akan terlepas, akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terlepas, terurai, manusia bergelayut pada simpul berikutnya. Fa an nakdo awwalahunna naqdan al-hukmu wa akhirahunna as-shalah. Sedangkan simpul yang paling pertama terurai terlepas adalah simpul hukum dan simpul yang terakhir terurai simpul simpul salat. Dan hari ini kita sedang hidup di era di mana simpul demi simpul sudah kita lihat lepas semua, Pak. Dari simpul hukum sampai muslim yang tidak mau salat mudah kita temukan sekarang. Ya. Nah, karenanya Saudaraku rahimakumullah, ya, adalah satu hal yang aneh bin ajaib kalau ada seorang berilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, kemudian mengatakan ini tatanan Islam sekalipun hukum Allah nggak berlaku. Bagaimana ceritanya statement seperti itu bisa keluar dari mulutnya? Padahal justru sebuah tatanan disebut dengan tatanan A atau B atau C terkait dengan apa? Dengan hukum apa yang diberlakukan di situ. Ngerti pak? Ya. Makanya Nabi mengatakan yang paling awal simpulnya apa? Hukum lepas kalau hukum sudah lepas, sudah praktis, dia sudah nggak hadir, Pak. Sebagai sebuah tatanan kehidupan. Nah, jadi saudara rahimakumullah perkara yang kita sedang bicarakan ini, hakikatnya, adalah sebuah pertarungan, konflik, yang tidak akan berhenti sepanjang sejarah umat manusia. Yaitu pertarungan abadi dan hakiki antara ahlul hak dengan ahlul batil ketika Allah Ta'ala memfonis ayahanda dan ibunda kita bersama Adam dan Hawa AS, harus turun dari Jannah dan hadir ke muka bumi ini Allah Ta'ala mengeluarkan dekrit yang berbunyi ihbita jami'an ba'dukum li ba'din aduh, turunlah kalian berdua bersama-sama sebagian keturunan kalian Hai Adam, akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kamu jadi sepanjang sejarah Bani Adam ini Pak gak ada ceritanya konflik ini berakhir Pak ini konflik yang abadi dan hakiki antara siapa? Ahlul Hak dengan Ahlul Batil Ahlul Hak itu siapa? Ahlul Hak itu mereka-mereka Bani Adam yang ingin meneladani ayah mereka Adam Alaihissalam yang memiliki semangat mengakui ketika salah jujur mengakui kesalahannya dan tetap ingin kembali kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita ketahui Adam A.S. kan digugat sama Allah gugatannya dua lagi mengapa engkau mendekati pohon itu padahal sudah kularang, terus yang kedua bukankah sudah kukatakan syaitan itu musuh bagi kamu kok malah didengar nasihatnya sehingga kamu termakan memakan buah terlarang dari pohon terlarang itu apa jawaban ayah kita Ayo kita menjawab dan jawabannya juga diajarin sama Allah. Tapi dia tunduk kepada ajaran Allah itu sepenuhnya dia terima, dia bacakan, dia ungkapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taqfir lana wa tarhamna lana khasirin. Itulah semangat bani Adam yang merupakan alul Hakba, Ketika dia salah dia nggak punya semangat untuk ngeles, membela diri, cari-cari pihak lain jadi kambing hitam tidak. Dia akui ya Rabbku. Ya Rabb kami, kami sudah berlaku zolim pada diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami Tentu kami termasuk golongan orang yang, yang merugi Nah Ahlul Batil siapa? Ahlul Batil itu bani Adam Yang meneladani bukan Adam Tapi yang diteladani siapa? Yang telah mencelakakan Adam, yaitu Iblis Sedangkan Iblis wataknya bagaimana? Iblis wataknya adalah Luar biasa kurang ajar Ditanya sama Allah, digugat sama Allah. cuman satu gugatannya, yang enggak dua, kayak Adam. Adam dua gugatannya. Ini satu gugatannya. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud kepada makhluk ciptaanku Adam? Apa jawabannya? Anak Hayrun Minhu. Kolak tani minarin wah kolak tahu mintin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari dari tanah. Bagaimana logikanya, karena tercipta dari api mesti lebih mulia daripada tercipta dari dari tanah. Padahal api dan tanah sama-sama materi. Dasar materialis. Begitulah orang materialis, Pak. Semua ditimbang dengan materi. Nah jadi mereka-mereka yang mengikuti iblis, mereka menjadi orang-orang yang tidak ada ketundukan pada Allah Ta'ala. Yang ada adalah kesombongan. Yang ada adalah nantang. itu, Nantang, menantang Allah Ta'ala. Ya. nah jadi mereka-mereka yang merupakan ahlul haq, mereka ini ashabul yamin kelompok di kanan hidup mereka sentral kehidupan mereka adalah Allahu Ta'ala, Allah selalu menjadi sentral kehidupan mereka, fokus kehidupan mereka Ya allaha qiyaman wa qudan wa ala junubihim, mereka mengingat Allah terus menerus dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring nah ketika Allahu Ta'ala yang menjadi sentral kehidupan, maka Allahu Ta'ala Ya, telah mengirimkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri Allah kirim hidayah lewat kurir-kurirnya yaitu para nabi dan para Rasul alaihimussalam para nabi dan rasul ini kemudian disambut oleh siapa? oleh kumpulan Bani Adam yang dijuluki Al-Mu'minun, orang-orang beriman dan orang-orang beriman ini apabila mereka mengkonsolidasi diri Allah menyebut konsolidasi mereka dengan sebutan Hizbullah, partai Allah. Dan jika mereka istiqomah di dalam posisi sebagai orang beriman ini, maka mereka akan berakhir menjadi golongan Al-Ghalibun, yang meraih kemenangan, Pak. Dan kemenangan yang paling nyata mereka rasakan di mana? Di akhirat. Dakhul jannah masuk ke dalam? Ke dalam Jannah, ya. Dan ketika mereka diberi oleh Allah kesempatan untuk memimpin di muka bumi ini, mereka pasti menawarkan sistem iman tauhid. Mereka enggak menawarkan yang lain. Mereka nggak menawarkan sistem iman tapi campur campur dengan yang lain nggak ada pak. Sistem iman murni, ya, tunduk kepada Allah Taala. Sebaliknya ashabus shimal, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sentral kehidupannya, fokus kehidupannya kepada siapa? Pada iblis dan bala tentaranya ashayyatin. As iblis ini minal jin pak, dia jin tetapi jin yang telah dikutuk sama Allah Ta'ala, iblis ini jin itu ada yang keturunan iblis, ada yang bukan keturunan iblis yang bukan keturunan iblis, itu ada yang beriman, ada yang kafir tapi yang keturunan iblis semuanya kafir pak nah jadi iblis ini dengan bala tentaranya itu punya satu misi, misinya apa? Misinya adalah begitu dapat peluang dipanjangkan umurnya dia langsung bertekad di hadapan Allah taala disebabkan engkau ya Allah telah menetapkan aku ini sesat ya maka aku akan mendatangi mereka dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan engkau tidak akan menemukan sebagian besar mereka bersyukur taat kepada engkau ini misi utama dari iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia ya. nah di dalam mereka menjalankan misi itu pak mereka tentunya menggunakan kaedah ekonomi pak kerahkan tenaga sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil se sebesar mungkin maka bagaimana caranya caranya mereka cari simpul-simpul di tengah masyarakat pak simpul ini adalah pihak yang punya pengaruh di masyarakat itu posisi kepemimpinan, otoritas ya Nah mereka-mereka ini kalau sudah berhasil disesatkan oleh iblis Ya mereka tinggal nunggu saja orang-orang ini yang meneruskan penyesatan itu Nah siapa mereka ini? Merekalah yang mempunyai posisi otoritas kepemimpinan sepanjang sejarah umat manusia Tetapi mereka memilih untuk tidak mau taat kepada Allah Ta'ala Karenanya mereka dijuluki para tawagid tawagid pak, Penguasa yang tidak mau tunduk kepada Allah taala sehingga mereka memiliki mentalitas tagha. Tagha itu artinya melampaui batas, Pak. Dia kira karena dia yang berkuasa di situ, dia boleh emoh dengan aturan dan hukum Allah. Sehingga dia menawarkan aturan dan hukum selain hukum, hukum Allah taala. Dan sepanjang sejarah umat manusia, para taufut ini banyak, Pak. Cuman yang fenomenal diabadikan dalam Al-Qur'an di yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. ya Fir'aun itu sedemikian togonya sampai dia menyatakan di hadapan rakyat yang dia pimpin ana rabbukumul a'la aku rab kalian yang maha yang maha tinggi pada dasarnya semua togut begitu pak menuntut ketaatan penuh dari rakyatnya cuman yang tega sampai ngomong begitu nggak banyak ya harus dong ada contoh yang paripurnanya pak nah yang paripurna itu Fir'aun gitu. tapi nantian yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman yaitu Dajjal kalau Fir'aun kan modalnya cuma kekuasaan Pak, kalau Dajjal nanti bahkan punya sihir, seribu satu sihir, dahsyat sekali ya. nah jadi saudara rahimakumullah siapa yang menyambut para togut ini? yang menyambut para togut dari kalangan Bani Adam adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin alhamdulillah kita musyrik bukan, alhamdulillah kita kafir bukan, tetapi la wala wa la illa billah, kita potensial jadi munafikin Pak Kenapa? Karena munafikin itu ciri khasnya adalah izharul iman menampilkan keimanan baik dalam ucapan maupun perilaku tetapi iftonul kufur membatin dalam hatinya kekufuran. Nauzubillah Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik, ya. Nah, mereka-mereka yang masuk dalam tiga kelompok ini kalau mengkonsolidasi diri Allah sebut konsolidasi mereka dengan sebutan hezbus syaitan, partainya syaitan. Ya dan kalau sampai akhir hayat, mereka tidak mau pindah kapling ke kanan Pak, yang berarti bertaubat, akhirnya menelusuri jalan Allah Ta'ala maka mereka pasti akan masuk dalam golongan Al-Khasirun, golongan yang merugi dan golongan yang merugi ini puncak kerugiannya dimana? di akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama pusat sentral kehidupannya yaitu iblis Ya, dia waktu di dunia menjadikan iblis sebagai sentral kehidupannya ya sudah nanti di akhirat juga dia akan ngumpul dengan dengan iblis sebagaimana kita kalau berharap kita meladani Adam AS, ya, dan kita menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita tentunya kita nanti akan dikumpulkan di tempat bersama ayah kita Adam Salam di jannah insyaallah ta'ala ya. nah jadi saudara rahimakumullah sepanjang sejarah umat manusia bila mana kelompok yang kiri ini yang Allah berikan otoritas kepemimpinan pasti yang mereka tawarkan adalah sistem kafir syirik pak gak mungkin Ya, orang musyrik, orang kafir, orang munafik mendirikan sistem iman tauhid itu gak mungkin Pak. Ya kan? Sebagaimana gak mungkinnya orang beriman mendukung sistem kafir syirik. Itu aneh sekali Pak. Gitu. Sebab gak ada ceritanya kita di jalan Allah yang ketogut-togutan itu gak ada. Atau di jalan togut yang ngislami gitu. Gak mungkin. Ya, itu gak mungkin Pak. Itu dua perkara yang berpisah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Gak akan enggak sama itu calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga ya bedalah ashabul jannati humul faizun ya. nah jadi saudaraku rahimakumullah slide barusan tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya ahlul hak Hezbullah setianya loyalnya kepada petunjuk Allah sedangkan ahlul batil hezbo Setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan. Ya, jadi mereka moh dengan petunjuk Allah. Mereka lebih senang mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Sampai akhirnya nanti mereka dipaksa sama Allah mendengar khotbahnya iblis di neraka. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala shaitanu lama amr dan berkatalah berkhotbahlah berceramahlah setan ya pentolannya yaitu iblis tatkala perkara hisab sudah selesai perkara hisab itu perkara perhitungan amal sehingga orang yang sudah masuk surga masuk surga semua termasuk mereka yang harus masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman tapi karena dosa-dosanya nggak selesai waktu di dunia harus diselesaikan dibakarnya di akhirat di neraka Ya, terserah Allah berapa lama dia harus masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga juga dipindahkan. Nah, semua sudah masuk surga, yang di neraka ini neraka. Kemudian berdirilah si iblis ini khutbah di tengah-tengah ahlun nar, di tengah-tengah penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya dia akan berkata, "Inna Allah wa'alaikum wa'adal haq." Sesungguhnya Allah taala telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang benar wa wa fa sedangkan aku juga menawarkan janji kepada kalian, tapi aku telah mengingkarinya, menyalahinya jadi situ baru dia ngomong aslinya pak aslinya dia ungkapkan bahwa dia waktu di dunia ya, memberikan janji-janji palsu waktu di dunia nggak enggak dia bilang dong janji palsu, ini janji beneran itu, ini benar loh kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi immortal di jannah ini. Kalau mak kamu makan buah itu, kamu akan jadi malaikat. Ya, nah jadi terus apa lagi kata dia selanjutnya? Kecil banget hurufnya. <laughs> dia selanjutnya mengatakan sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian kapan itu? waktu di dunia jadi iblis itu pak, sekarang ini di dunia ini, gak punya kuasa atas kita pak yang dia punya apa? kecuali aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku jadi yang dimiliki iblis itu cuman apa? cuman kemampuan membisikkan pak mengajak pak, menyerukan, mengundang berdakwah. itu saja ke kemampuan dia gak lebih dari itu Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An Nisa, inna kaidah syaitani kana do'afa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya cuman kemampuan membisikkan saja, menyerukan, ya. mengolah cara berpikir kita, mengolah hati kita. Itu yang dia punya. Tapi lebih daripada itu dia nggak punya. Ya. Karena nya terus dia katakan apa? aku cuma menyeru kalian, kemudian memenuhi seruanku falatalu walumu anfusakum jangan kamu cerca aku karenanya tetapi cerca radili kalian sendiri kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini, apa perasaan mereka? Hah? apa perasaan mereka? Hah? menye? menyesal menyesal Pak. bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu. Sambil mereka gak bisa mengharapkan apa-apa. Karenanya saudaraku rahimakumullah sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya dengan syarat kalau waktu masih ada, Pak. Waktu untuk apa? Untuk merubah diri. Sebab penyesalan itu salah satu dari pilar-pilar taubatan nasuha. Tanpa penyesalan, taubatan nasuha gak akan muncul, Pak. Cuman dia baru bermanfaat penyesalan itu jika masih ada waktu untuk merubah diri. pak. Penyesalan gak ada manfaatnya kalau sudah di neraka. Penyesalan gak ada manfaatnya ketika nyawa sudah sampai, roh sudah sampai ke kerongkongan. Udah gak ada manfaatnya. Sebagaimana ucapannya Firaun menjelang tenggelam, menjelang dia wafat, dia bilang bahwa dia sekarang beriman kepada robnya Musa dan Harun. Gak ada gunanya. Karena apa? Karena nggak bisa memperlihatkan bukti penyesalannya. Nah, jadi saudara rahimakumullah sebelum terlambat, marilah kita menyesal sekarang. Ya, mari kita latihan menyesal karena mau mematuhi seruan-seruan iblis. Ya, terus kita lanjutkan khutbahnya. Selanjutnya dia katakan, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya sudah di neraka tadi nanti di neraka iblis ngaku terus terang aku gak bisa tolong kalian kalian juga gak bisa nolong aku ya kan aku sih tahu, aku gak bisa ditolong ya dia tahu, memang dia tahu ujung akhir dia adalah neraka nah terus yang lebih nyakitin lagi selanjutnya dia bilang apa sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu Ya, Jadi iblis juga tahu pak, bahwa syirik itu sesat, syirik itu salah. Begitulah. Makanya jangan kagum dengan orang yang ilmu agamanya dalam pak. Karena kuncinya bukan kedalaman ilmu agamanya saja, tapi bagaimana perilaku dia, cocok gak dengan ilmu agamanya. Sebab kalau soal pengetahuan, iblis juga tahu pak syirik itu batil. Makanya Alhamdulillah, ada seorang ulama besar, yang mengajarkan, yang menggubah sebuah doa apa? yang sedemikian populernya doa itu sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi Muhammad SAW doa itu Masya Allah pasti anda pernah dengar Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila ini doa gubahannya Imam Syafi'i Rahimahullah dahsyat ini doa karena doa ini lengkap Pak kalau sekedar tahu yang hak itu hak pak, banyak orang tahu pak tetapi nggak semua orang yang tahu yang hak itu hak pak, mau berpihak pada yang hak kalau sekedar tahu yang batil itu batil pak, banyak orang tahu pak tetapi setelah tahu dia mau talak tiga dengan kebatilan, oh nggak banyak pak makanya isi doanya harus lengkap pak Allahumma arinal haqqa haqqon warzuqnat ya Allah tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya Wa batila Waris al tunjukkan pada kami yang batil tu batil dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itu kuncinya di situ. Karena sekali lagi, kalau sekedar pengetahuan, ilmu, iblis juga berilmu, pak dia tahu syirik itu batil, syirik itu sesat. Tapi justru dia yang mempromosikan syirik. Ya. Nah, jadi saudara kurahima ke di dalam surat Al-A'raf, ayat 16 sampai 17, ini yang tadi saya katakan si iblis itu sempat oleh Allah Ta'ala akan langsung dikeluarkan dari jannah masuk langsung ke neraka, tetapi dia langsung minta penangguhan beri aku penangguhan Ya Allah, Allah kasih penangguhan aku beri kamu waktu sampai yoma yuba'athun, sampai mereka dibangkitkan nanti di hari berbangkit sampai situ aja nah begitu dia dapat penangguhan, langsung dia mengambil kesempatan iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari sirota mustaqim jalan engkau yang lurus kemudian aku akan datangi mereka, min ini aidihim dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka kita dikepung pak ya dikepung oleh nilai-nilai kebatilan iblis ini pak kita dikepung ya dan dia bahkan menjamin, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Taat kepada kepada Allah Ta'ala. Nah jadi saudara rahimakumullah inilah pertarungan kita yang sebenarnya Pak di dunia ini. Jadi selama 1342 tahun hijriyah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman Tauhid yang dikelola oleh kaum beriman Namun begitu Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam Lalu Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia Belum sampai 100 tahun Kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita yeah. Dan Nabi kemudian menggambarkan lebih lengkap lagi, ini tadi hadisnya sudah saya kemukakan di awal, tetapi sekarang lebih lengkap lagi, Nabi katakan, siap-siaplah kalian, ya, bersegeralah beramal, sebelum era penuh fitnah datang, di mana dunia menjadi gelap gulita, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pada era itu, fenomena yang merebak apa? Engkau akan temukan manusia, pagi harinya masih beriman, sorenya kafir. Atau sorenya masih beriman, paginya kafir. Artinya apa? Artinya, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang berkembang yang menyebar ya. sehingga ancaman bagi umat islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil bahkan bukan dosa besar tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman pembatal iman dan ini puncak kegelapan babak keempat ini ya, pak ya. karenanya sistem dajjal ini telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar Ridha Allah tetapi untuk menyambut kedatangan ya, fitnah yang paling dahsyat sekaligus rob palsu yang bernama Dajjal karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah 217 bahwa semangat mereka memerangi kita itu Pak ujung akhirnya apa? ujung akhirnya memurtadkan kita wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum in istatau mereka orang-orang kafir harbi kafir yang memerangi kita pak tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup ya yeah. jadi mereka, mereka berpikir keras pak 24 jam sehari 7 hari sepekan 12 bulan setahun continuously terus menerus Ya, la yazaluna itu artinya terus menerus pak, memikirkan satu target, yaitu membuat orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi, ya. makanya mereka bikin perangkap-perangkap ghazul fikri ya perangkap-perangkap perang perangkap pemikiran yang ingin mengarahkan umat islam ini meninggalkan dan menanggalkan agama, agama mereka karenanya semua yang diprodusir oleh umat islam yang apalagi kalau akademisi pak Ya kan, tetapi isinya ngawur, ya kan, akan mereka orbitkan, akan mereka orbitkan, supaya pas supaya umat Islam yang kebanyakan bisa tertipu oleh oleh pengorbitan itu. Makanya seorang dokter Abdul Aziz dari kampus Islam bikin desertasi doktoral yang menghalalkan hubungan sebadan, laki perempuan tanpa akad nikah, ya kan, itu diorbitkan, Mbak. Ya. Sambil itu bukan orisinal, itu copy paste. Ya copy paste dari mana? Dari orang yang namanya juga keren Pak, Muhammad Syahrur dari Suriah yang bikin desertasi yang tidak sebatas menghalalkan zina tetapi bahkan mengizinkan umat Islam di bulan Ramadan tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja ya. nah yang kayak gini diorbitkan Pak, Muhammad Syahrur ini siapa orang komunis Pak? ateis, nggak beragama tapi namanya nama Islam, karenanya diorbitkan sama, sama sistem Dajjal Pak ya. pendek kata sistem Dajjal ini Memang sistem yang dahsyat sekali. Ya, Mohon maaf, waktu sudah masuk Isya, ya. jadi kita harus akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan, kita masuk bab berikutnya nanti, kita bahas tentang buku tentang sistem dajjal ini, karya Ahmad Thompson. Mudah-mudahan Allah izinkan bulan depan kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan bahasan ini. Untuk itu, mari kita akhiri dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu Allah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.